Sebagai pria tentu menginginkan pasangan yang baik hati. Karena wanita yang baik hati adalah orang yang paling indah. Dengan memiliki semangat murah hati yang terpancarkan ke orang-orang sekitarnya. Namun, kemampuan untuk melihat atau sekedar mengintipnya ke dalam hati jiwa-jiwa setiap orang tidaklah mudah. Anda perlu mengamati ekspresi luar dan bukti nyata untuk menilai karakter sejati seseorang. Berikut ini 10 karakter wanita yang patut dijadikan istri. Yang pertama, seorang wanita yang baik memiliki selera humor yang baik juga. Dia tidak akan membawa nama orang lain untuk bahan leluconya tetapi lebih mengangkat orang lain dalam sisi humornya. Yang kedua, dermawan. Menyisihkan sebagian penghasilannya untuk beramal adalah salah satu ciri orang yang baik hati, karena mereka senang hati untuk berbagi, dan hidupnya dipenuhi kedermawanan. Yang ketiga, meluangkan waktu. Saat Anda melihat wanita idaman Anda dapat meluangkan waktu bersama Anda dan juga teman-temannya, dari kesibukannya, serta melihatnya sedang membantu orang lain, Anda dapat melihat itu adalah orang yang baik hati. Yang keempat, tanpa mengharapkan pengakuan. Seorang yang benar-benar baik hati adalah tidak mengharapkan pengakuan saat memberikan sesuatu kepada orang lain. Mereka lebih senang keanoniman saat pergi dan memberikan amalnya. Yang kelima, memiliki perilaku yang halus. Kebaikan dapat menenangkan kecemasan, kesedihan dapat menjadi kegembiraan, jadi seseorang yang baik hati tidak akan membuat hal kesal atau memberikan hal kasar kepada orang lain. Baik itu adalah bentuk perkataan dan perbuatan. Yang keenam, memperlakukan semua orang dengan hormat. Perhatikan bagaimana ia memperlakukan pelayan toko, pelayan, restoran, atau sopir taksi. Jika selalu dapat menghormati, Anda tepat berada di sisinya. Yang ketujuh, tidak dapat berbohong, orang yang baik hati akan selaras dengan perkataannya dan perilakunya. Artinya mereka tidak suka berbohong. Tentunya Anda dapat menilai hal ini sendiri saat lebih mengenal si dia. Yang kedelapan, tidak egois. Sifat ini tentunya memberikan rasa nyaman kepada orang yang berada di sekitarnya. Baik kepada Anda maupun sahabat-sahabatnya. Orang yang memiliki hati yang besar, dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Yang kesembilan, memberikan semangat. Orang yang memiliki sifat baik hati adalah dia yang selalu memberikan semangat kepada orang lain. Apalagi untuk pria yang dicintainya, orang seperti ini akan membawa sama-sama sukses dan tidak akan melakukan persaingan dan lebih maju duluan kecuali musibah. Yang kesepuluh, marah dengan alasan yang tepat. Setiap orang tentu akan merasa kesal dan marah. Orang baik hati pun tidak begitu saja bisa menahan amarah. Namun mereka yang rendah hati akan memiliki perbedaan saat marah. Mereka akan marah sesuai alasan yang tepat. Demikianlah sepuluh karakter wanita yang patut dijadikan istri. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.